Ya, inilah menu utamanya. Yang sudah datang. Oke. Ini. Kalau hmm. apa ah, nasno? Oh. Uh, kalau itu kamu jangan saus itu. Hmm, Pals dulu. Tanya, lumayan itu ya. sudah pinca sudah pinca itu duduk dong, jangan, Iyum, mi harap mau, makam ini, untuk itu, Di yang makan makan yang total. Coba Orang yang apa? apa ini kamu langsung ngomong sendiri boleh, kan? kamu mau cari nyari muka Makan ini, kamu sama ini, loh? kan ya, di ada kerupuk kulit wow. ada kulit then... oh sih apa sosmed Dong, kayaknya ini sini siapa yeah. yeah. kata yeah. Dari acara kali ini, ada lagi, nya Ada Pulang. 10 dapat nih 1. 1. 1, 1, 1, 8, 2, 8. lanjut. ini.